Hai hai hai. Tahukah kalian sob, jika kuliner Indonesia di luar negeri sebenarnya sudah eksis sejak lama, tetapi hanya saja jumlahnya masih terbatas. Hal itu bisa terjadi karena ada orang-orang Indonesia yang sengaja membuka kedai makanan hingga jualan sate di luar negeri. Demi memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia, beberapa orang memutuskan untuk menyajikannya di luar negeri. Dan dengan cara ini, Diharapkan makanan Indonesia bisa lebih dikenal luas dan disukai para penduduk di luar negeri. Bukan hanya restoran besar, beberapa bisnis kuliner yang dijalani ini bersifat kecil-kecilan dan sederhana. Bahkan, ada yang mengandalkan dapur rumahnya sebagai tempat untuk meracik hidangan istimewa ala Indonesia. Warteg gembul di Korea Selatan. Pemilik warteg bernama Yani Kim ini, PD membuka usaha kuliner yang anti-mainstream di Korea Selatan. Dengan niat awal ingin memperkenalkan makanan Indonesia, kini warteg gembul jadi salah satu warung makan yang selalu ramai disambangi pengunjung. Ada beberapa menu andalan yang jadi jagoan di warteg gembul ini yakni rendang dan nasi goreng. Selain itu, banyak juga pilihan lauk lainnya yang tak kalah menggoda seperti bakso, Aneka pepes dan empal gentong, eh tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sate taichan di Australia. Anjelin Kristanti harus rela kehilangan pekerjaan karena pandemi corona. Ia awalnya iseng membuat sate taichan yang lalu dijual secara online. Namun tak disangka, sate taichannya ini laris manis dan jadi favorit banyak orang di Sydney, Australia. Meskipun hanya mengandalkan dapur di tempat tinggalnya, Angelin membuktikan bisa sukses perjualan sate taichan. Seporsi sate Taichan ini dibanderol dengan harga 8 US dollar atau setara dengan Rp ribu rupiah dan bisa dibeli dengan sistem pre-order. Dan Anjalin kini bahkan terkenal sebagai penjual sate Taichan cabang Sydney. Wow, keren ya! Food truck sate di Amerika Serikat tidak mudah membuka usaha kuliner di Amerika Serikat, tetapi Martin Sony berhasil membuktikannya. Ia membuat food truck untuk menjual sate, dan food trucknya ini keliling di kawasan Wongshitton, DC. Namun siapa sangka, ternyata banyak warga di Amerika yang kepincut dengan enaknya sate racikan Martin. Selain sate, Martin juga menjual rendang yang dikemas dan disajikan dengan tampilan yang menarik. Warung Padang di London. Hmm, siapa sih di sini yang gak kenal dengan nasi Padang? Ya, yeah, pasti kalian juga suka, ya kan? Di London, kamu tetap bisa makan nasi Padang yang mantap, tepatnya di warung Padang yang berlokasi di Chinatown, Leicester Square, London. Mirip seperti rumah makan Padang di Indonesia. Di sini juga ada aneka lauk khas Sumatera Barat yang menggoda, rendang. Gulai tunjang, ayam pop, dan telur dadar khas padang bisa dinikmati di sini. Pelanggannya bukan hanya orang Indonesia yang sedang liburan ke kelandang, tapi juga para warga di Inggris juga banyak yang ketagihan dengan kelezatan nasi padang. Ayam penyet di Australia Ayam penyet bukan hanya bisa dinikmati di Indonesia, tapi juga di Australia. Tepatnya di Melbourne, kuliner ini bahkan terbilang legendaris karena sudah ada sejak 1998. Menu andalannya, tentu saja nasi dengan ayam penyet berlumur sambal. Ada juga iga penyet, tahu, tempe, dan lalapan yang bikin kangen kampung halaman. Tak mau makan penyetan, ada juga menu soto ayam, gado-gado hingga sayuran asam yang ternyata jadi favorit para beberapa warga setempat. Warung Aci di Amsterdam. Sesekali ketika sedang berada di Belanda, cobalah untuk mampir ke Warung Aci. Terlebih lagi ketika rindu dengan kuliner Indonesia, warung makan ini sangat cocok untuk kalian. Makanan yang disediakan di warung makan ini adalah makanan yang umum dijumpai di warteg-warteg di Indonesia, contohnya telur balado dan rendang. Namun, tahukah kalian sob, jika selain masyarakat Belanda, ternyata warung makan dengan khas kuliner Indonesia, ini juga sangat diminati oleh orang Turki dan Maroko yang kebetulan sedang berada di Belanda. Hal ini karena semua masakan yang disediakan di warung makan ini adalah halal. Sehingga sangat direkomendasikan untuk kalian yang khawatir dengan halal tidaknya makanan yang dimakan. Warung Isakuiki di Belanda Ya, selain warung Aji, kalian juga direkomendasikan untuk mengunjungi warung Isakuiki. Warung ini letaknya di Den Haag dan sama seperti warung yang didirikan oleh Budi Santoso, Warung ini juga menyediakan kuliner Belanda. Pemilik warung ini sendiri mengaku bahwa dia ingin mengenalkan kuliner Indonesia dengan masyarakat luar. Inilah yang membuat sang pemilik kedai tidak bosan-bosannya untuk menawarkan menu lain dari yang dipesan kepada pelanggan. Nasop, bisnis kuliner memang merupakan salah satu ladang uang yang tak pernah mati. Sebab? Selama orang masih hidup, maka dipastikan mereka butuh makan dan minum Oleh karena itulah, perputaran uang di bisnis ini cukup cepat Dan hanya itu, bisnis kuliner ini memang sedang marak terjadi di Indonesia Hal ini dibuktikan dengan semakin mudahnya menemukan penjual makanan di sekitar kita Rempah-rempah Indonesia yang dijadikan sebagai bumbu masakan memang tidak diragukan lagi kelezatannya Terlebih lagi sebagian besar orang Indonesia sudah terbiasa dengan kehidupan masak-memasak dan usaha Ketika keduanya di padukan tentu menjadi hal yang luar biasa Hal ini membuktikan bahwa kuliner Indonesia tidak kalah saing dengan kuliner luar negeri Gimana nih kalau menurut pendapat kalian